shon Oke okay, ini dia teman kita udah ada di starting grid di sesi balapan teman di balapan kita kali ini di sirkuit Losail Internasional Qatar seri pertama di kelas MotoGP dan kita berada di posisi ke-12 untuk startnya kemudian di posisi pertama ada Joan Mir di posisi kedua kemudian Franco Morbidelli di posisi pertama ya. Oke, ini dia untuk settingan ban. Kita bahkan pakai soft untuk depan dan medium untuk belakang di balapan kita kali ini. ini untuk suhu tracknya sendiri nggak terlalu panas juga, guys. Oke, okay. ya udah klik itu langsung aja kita ke go to track. Oke dan ini dia untuk starting gereja. dia pertama ada Franko Wardial diikuti Jalu kemudian Mark Marquez di posisi 3 kiri di posisi keempat kita berada di posisi kedua 12 satu row bersama dengan Pol Espargaro dan Alikes Spargaro di balapan kita kali ini teman-teman diikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya. Oke guys mudah-mudahan kita bisa dapat podium pertama di balapan kita kali ini teman-teman ya. The Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha and the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Oke, okay, kita berada di posisi ke-12 untuk star di Ini dia seri pertama Losail Internasional Qatar. Lanjut, si maupun gas, pulgas di sini. Here we go. Oke, okay, ini dia langsung. Kita ke posisi ke-11. Balas, begitu ini dia walau start. Jadi Ini dia mencari tingguan pertama. Langsung, tapi ada Fabio Quartararo tepat di depan kita. Oke, okay, kakak, kaki nak kelas. Di belakang kita sayang sekali ini, teman-teman. Oke, okay, ini dia langsung. Kita masuk ke bukuan kedua. Ada Pol Margaro, Kres tepat di depan kita. Kaget saya. <laughs> hampir kita berapa oleh Spargar oke ada Valentino Rossi di belakang kita kemudian di Kenko posisi ke-10 Fabio Quartararo di posisi ke-10 mencoba untuk masuk dari sisi kiri masih belum bisa kita masih berada di posisi ke-11 ada Valentino Rossi tepat di belakang kita harus hati-hati guys oke ini dia kita tepat berada di belakang Fabio Quartararo oke ada Ikeni Kuonar di depan kita ini dia langsung kita masuk dari sisi kiri oke ada sedikit bersenggolan kita dengan Jack Miller oke ini dia untuk replay yang barusan Nakagami ya Uh, bertabrakan bersama dengan Bastian ini teman-teman di tikungan pertama saya sekali guys oke okay, ini dia langsung kita lihat untuk replay yang selanjutnya dan ini dia untuk replay poles Espargaro barusan tepat di depan kita teman hampir kita menabrak Poles Espargaro yang crash tepat di depan kita dan dia kayaknya bersenggolak dengan Jack Miller ya Oke okay, ini dia kita side aja jeklah perbutan posisi ke tujuh kemudian dia langsung kita posisi ke, kita ke posisi kesembilan kita beranjak ke posisi kesembilan di belakang Fabio Quartarara dan Miguel Oliveira di posisi ke tujuh Oke okay, kita masih berjuang dan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi di laps pertama ini ada paling kineror singkat, percakapan sebentar dari posisi ke luar. Laseh ini dia langsung masuk keman, ke rumah. Keluarlah sumbernya, selagi kita di sini menjelang final corner. Harus hati-hati, gas langsung breaking kali di video berakhir. Oke, di dia oke lagi di sini, di dia track lurus oke okay, langsung kita oper ke mapping power kedua terus untuk menjaga keluar Huartara dan juga Miguel Oliveira yang lagi posisi ketujuh oke okay, dia track semakin mendekat. langsung kita libas habis Miguel Oliveira dan juga Fabio Huartara langsung tak dua pertama oke okay, balik sama Nabrak ban belakang Brad Binder teman-teman langsung Miguel Oliveira masuk kembali dari sisi kanan Oh ini dia langsung kembali ke posisi ketujuh. mantap langsung dua pembalap libas habis sekaligus ya. Kita beranjak langsung ke posisi ketujuh di laps kedua ini teman-teman. Kita akan berusaha untuk mengejar pembalap yang ada di posisi keenam di depan kita. Ada Francesco kembali ya di oleh Valentino Rossi di posisi ke belas. Alekevici di posisi ke lima teman-teman di depan kita. Ini dia pusing lagi kita di sini. Hati-hati guys, jangan sampai kita crash dengan satu kita melakukan kesalahan di seri Balapan pertama kali diinsulin dengan langgan karya si G-Team Oke, di dia jalan TV relawan kembali di tikungan ke-7 Ada Fabio Quartara Rodia Vorcek oleh Miguel Oliveira Kualifikat Rosida Jatuh, posisi dengan Vorcek Kengiro Retrucci di belakang kita, 0,667 ke di saya Ada Fabio Quartara dan liga f dengan dan semakin menitis teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Oke, di high speed corner, di tujuan pespili, langsung terlewati, nunggu sing lemas, kita bertahan di posisi ke-7 di belakang, ini dia langsung kembali, di tujuan ke-12, ada paling ini, di rosy, Lorenzo Savadori di posisi ke-12, langsung termasuk lewat ke-13, oke, ini ada pickwell Oliveira di posisi ke-8 di belakang kita, 0,8, 33 di second. Hampir satu detik lebih teman-teman gap kita dengan Miguel Oliveira dan gap waktu kita dengan Brad Binder semakin menipis. Kita bakalan mencoba untuk menggunakan netting power kedua lagi teman-teman di trek lurus untuk mengejar Brad Binder yang ada di depan kita. Oke, ini dia langsung lagi lagi di sini. Hati-hati guys, ini dia semakin berdekat. di depan kita langsung kita overcheck dengan sangat mudah. Mark Marquez memimpin balapan ini. Ketiga terang komor, ini dia di posisi kedua. Jander. Di posisi tiga Johan Zarko di posisi keempat. Oke, ini dia semakin dekat, Kita dengan Alec Niels. yang ada di posisi kelima. Mencoba untuk kembali alih posisi dari Alec Nims di maps ketiga ini. Oke, langsung masuk ke kedua guys. Hati-hati, ini dia. Oke, selanjutnya sini. Oke, kita akan masuk ke sektor kedua 2 di kalangan kita kali ini. Akan lagi di sini. Coba kita masuk dari sisi kanan. Langsung over check Alec Nins. Oke, bersenggolan. Sedikit bersenggolan. Kita dengan Johan Zarko. Alec Nins langsung masuk kembali dari sisi kanan. Mengover check kita. Kita kembali mengurut ke sisi ke-6 di belakang Johan Zarko. Langsung naik kembali dari sisi kanan. Mengover check Johan Zarko. Masih belum bisa. mencoba untuk masuk kembali dari sisi kiri Oke, harus sedikit bersenggolan. mencoba untuk masuk dari sisi kanan. Over check Alec Nins. Langsung kita beranjak ke posisi keempat di belakang Jomir. Oke, okay, mantap teman-teman. Di laps ke-3 ini kita berhasil beranjak ke posisi keempat. dari start di posisi ke-12, Wattek Mandalika Racing Team bersama dengan Kim Raph Soloda. Ini dia langsung start di kembali ke di tikungan ke-10. Oke, okay, ada leg Marquez Semoga persiap kalian ke Spargaro di posisi ke-18. Di video-video lagi kita di sini. High Speed Corner ke-11 teman-teman. Di live ini, kita bisa bertahan di posisi keempat. Masih belum bisa cukup mendekati John Mier yang ada di posisi ketiga dan juga Kang Omore Vigil yang ada di posisi kedua, teman-teman. Masih cukup jauh juga ya, tertaut 1,5,20 detik, teman, teman Oke, itu dia All Langsung masuk dari sisi kiri. Oke, kita berbenturan dengan All berbenturan yang cukup keras juga teman-teman oke, okay, hati-hati dari serang-serang di, di belakang kita Jadi dia langsung breaking di tinggungan terakhir oke, okay, semakin berdekat oleh krim hati-hati guys, oke ini dia masuk dari sisi kiri barusan tapi masih belum bisa, ini dia track lurus langsung kita open just lagi, sekenceng-kencengnya jangan sampai kita terovershake oleh oleh krim, bisa di lap ke tinggainya oke, okay, dia kita masuk ke laps keempat jangking ke mulut pertama, hati-hati langsung kita breaking kembali, oke okay, ini dia teman-teman, kita masuk ke tikungan Pertama oke okay, kita ditabrak sama Alec Rims Dan Alec Rims Keras untuk di belakang kita Gara-gara baru sana Abrak-abrak belakang kita Gila agresif banget Dia ya, mengembang dari Alec Rims Di kita kita kalau gitu, ya, momen Dia nafsu banget pengen dapat juara kayaknya Oke kita akan masuk kembali ke sektor kedua breaking kembali kita di tikungan keempat Ada Fabio Quartararo di Overse Kalau ini jual oleh Vera di posisi ke-7 Bazar kuat belakang kita Sangat-sangat dekat sekali Untuk jarak kita dengan Joe Amir Semakin menjauh teman-teman Di laps keempat ini Kayaknya kita bakalan kesusahan banget Buat mendapatkan podium di balapan kita kali ini Melihat untuk jarak kita dengan Joe Amir Cukup jauh juga teman-teman ya Sampai dengan laps keempat ini Tersisa satu laps lagi kita untuk ngepos ke depan mudah-mudahan bisa mendapatkan posisi yang terbaik demi bisa mendapatkan podium ya tapi kalau misalkan enggak juga kita minimal harus bisa bertahan di posisi kita sekarang guys. Oke ini dia langsung kita masuk ke tikungan ke-10 langsung ke tikungan ke-11 speaker langsung tahu the straight di sini Untuk konsumsi ban sih di balapan kita kali ini datang lalu memakan ban juga terlebih ya. untuk cuaca di Sirkut Mosel Internasional Qatar ini tidak terlalu panas juga, meskipun ini di turun pasir ya. Oke, ini dia langsung kembali, malah untuk suhu trainnya sendiri, kisaran 20 derajat celcius, teman-teman, kurang dari 30 derajat celcius. Makanya kita tadi pilih ban ini untuk dan sob, untuk depan ini soalnya bakal cukup sampai dengan last lap nanti, teman-teman ya. Oke, ini dia langsung kita masuk ke tikungan terakhir dengan Monus Sebelum kita masuk ke laps kedua di balapan kita kali ini Masih ditahan di posisi keempat Masih belum bisa mengejar ketertinggalan kita Dari Orbi Valley dan Mark Marquez yang ada di dance depan Oke, ini dia langsung breaking kembali. Ada Bright Binder tepat di belakang kita. Kemudian Fabio Quartararo di posisi ke-6.00. Ke Tunggu lagi kita di sini. Ada kemarin Marini di oleh Alex Marquez di posisi ke-16. Kembali kemarin ini mengambil posisi dari Alec Marquez. Perebutan posisi yang lumayan segitu di belakang kita. Ada Enea Bastiani di posisi ke-19. Meng-overcheck Alec Espargaro. Ini dia kita akan masuk ke tinggungan kembar Langsung breaking kembali di sektor kedua 0,801 0,8-0,1 kita dengan. Badminton yang ada di belakang kita tuh dong, yang oke okay, ini dia lagi kita dari sini jelas 30-an keenam, start kembali, oke okay, hati-hati jangan sampai kita crash, jangan sampai kita melakukan kesalahan teman, -teman. di live-live sehari ini, oke okay, kita ambil power keluar luar kita bisa mengejar kepentingan kita dari Jawa dan juga tangga Morbidelli yang ada di depan kita gila nih, mata cash langsung melesat ke depan ya, bahkan menjauh dari Mordi dan juga yang ada di belakangnya. Jadi kayaknya bakalan dimenangkan sama Mark Marquez nih untuk di balapan kita kali ini ya di seri pertama teman-teman Oke oh, ini dia ada oleh Spargarobo mempercek di overcheck oleh Lorenzo Sacadori di posisi ke-13 Langsung tertulis lagi sini breaking kembali kita di tikungan ke-12 Hati-hati jangan sampai kita melakukan kesalahan, kita masuk ke sektor terakhir teman-teman Tunggu lagi, oke teman-teman ini dia Masih ada breadbinder, satu detik lebih Kita inginkan breadbinder Oke, malas ini 2 lintasan Ini dia, punya selagi Breaking kembali kita di tikungan ke-15 Jangan sampai takres, jangan sampai kita melakukan kesalahan Kita akan masuk ke final corner Oke, ini dia Langstad Baking Diku Terakhir, teman-teman, kita akan masuk ke Final Labs Di balapan kita kali ini Kayaknya kita harus puas saja Di posisi keempat di balapan kita kali ini, teman-teman Kita susah banget buat mengejar John Yang ada di depan kita Kemudian Morbidia yang ada di posisi kedua. Kayaknya kita harus puas Yang nggak mendapatkan podium, teman ya Kecuali John Crash teman <laughs> di depan kita, kecuali John Crash Baru kita bisa dapat podium, kayaknya, ya Oke, tapi itu nggak mungkin, sih kita harus bisa bertahan aja di posisi keempat, teman-teman, oke, ini dia, obis lagi, di sini ada Luka Maridi mau cek dan gila-gila teruci di posisi ke-16 Langsung, kita lewati tinggal tiga 3 dengan mulus menjelang sektor kedua. 2 langsung, lagi pergi kembali, oke, ini dia, hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita kres. Oke, untuk popping power, kita masih berada di mati power kedua teman-teman, kita masih berusaha untuk ke push ke depan jadi dia langsung kita breaking kembali di tikungan keenam 6 hati-hati guys, langsung kita lewati dengan mulus tikungan ke-6. Ada Paul Espargaro mengovercek Valentino Rossi di posisi belakang kita breaking kembali kita di tikungan ketujuh malas Malah sedikit melebar di tikungan ketujuh 7 Terlalu kita akan masuk ke sektor ke -3. Oke ini dia, masih ke di belakang kita, satu detik Tiap kita dengan Binder dan gap kita dengan Johanir, dua detik lebih mustahil untuk mengejar guys. Oke ini dia langsung, kita masuk kembali ke tikungan ke-10 dengan mulus tanda Paul Espargaro Saring mau overcheck antara Valentino Rossi dan juga Paul Espargaro Perebutan posisi yang sangat sengit di Dibal akan tidak paling ditentukan Oke ini dia breaking kembali kita di tikungan ke-12 Langsung kita tugas lagi di sini Mata ya untuk Valentino Rossi, terus-menerus meng ya Saring overcheck itu di teman Antara Valentino Rossi dan juga Paul Espargaro di belakang kita duel yang sangat sengit terjadi antara tim repsol honda melawan tim petronas yamaha di final lap sini guys. Oke, okay, diauties lagi kita di sini. menjelang tikungan terakhir ada brekinder tepat di belakang kita. Breki kembali. Oke, okay, agak sedikit sliding ban belakang kita. hati-hati. Oke, okay, itu dia brekinder sangat dekat sekali di belakang kita tembusan. Jadi dia saat ini sedang garis sirkuit. Kita masih berada di posisi keempat dan makmaka menjadi juara di balapan kita kali ini. Dan, ya ini dia. Kita harus posisikan finish di posisi keempat di balapan kita kali ini, guys. Before going to the podium award ceremony, let's take a look at the final MotoGP race results. Oke, okay, dan ini dia untuk hasil balapan kita kali ini. Kita berada di posisi keempat di posisi pertama di menangkan.